Ah, subscribe lah! Jangan nonton aja, woi! Waalaikumsalam yang ini abang Abang gimana kabarnya Sehat kan Selama ini abang kemana aja Kok gak ada kabarnya Udah dua tahun abang pergi adik tadi Sama abang juga kangen sama adik Kapan abang pulang Tahun lagi deh, kontra abang belum habis Adik masih setia nunggu abang kan? Abang jangan ragukan kesetiaan adik Walaupun abang udah nikah Bisa, adik tunggu udah. bisa aja kalau abang duda anak 5 Adik masih mau sama abang? Tenang bang, adik masih setia Bisa aja deh. Oke kalau gitu abang kerja dulu ya sayang Oke bang, cari duit yang banyak ya Jangan cari canda ya bang datang ke Oke, okay, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bang? Ke dalam kamu saya. Oke okay, yuk, naik. Kayaknya baru pulang keran, tuh ya bang iya bang, sudah tahun saya tinggal di kampung ini sudah banyak perubahan di sini ya, jalan-jalannya sudah bagus soalannya pun sudah menggambar juga sekarang dia ya, sedikit-sedikit ada perubahan ya, bang oh iya bang, depan situ ya. nanti belok ya bang? oke okay, oke okay. si butuh lagi apa sih dia nomor yang ada coba beberapa saat coba nomor telepon halo apa bang kakakmu mana dari tadi abang telpon, hapenya sibuk terus Gak tahu aku bang Tolong kasihkan hapenya sama kakakmu Malas pagi asik nih Udah, nanti abang beliin paket, mau nggak? Oke lah ini baru abang ganteng Kak Kak, nyadain telpon Siapa? Biasalah tukang paket apa bang jadi kita pergi undangan sorry banget nih di malam ini abang nggak bisa jemput mana abang, abang bocor jadi semangat abang pakai kereta yang lain lah mobil mobil siapa deh yang ada di rumah jetor ada mau pokoknya abang usah iya habis pula baterainya. padahal aku mau datang siapa ganggu aja halo assalamualaikum bang bisa abang jemput adik malam ini antarkan adik undangan ke tempat kawan bisa aja nanti ada yang marah siapa bang cowoknya abang. Oke lah deh okelah abang langsung berangkat kalau gitu abang siap-siap dulu ya oke abang. adik tunggu di rumah ya Pamit dulu bang sama ayah Ya, ya Sampai jumpa di TV itu, Pak Waalaikumsalam Siapa pula ini? Mau kemana rukunya? Mau undangan Pak, mau permisi keluar sebentar Boleh ya Pak? Oke okay. Jangan malam-malam pulang ya Kau jaga dia, jangan sampai lecet. Kalau enggak awas, nanti kau. Iya, Pak. Darah tadi, Pak. Apa kau bilang tadi? Enggak, Pak. Berasa nanti, hati Hati-hatiin kalian, ya. Kenapa kau bontot? Bocor ban ku. Mau tipat cewekku bocor ban. Eh, kita kan kawan. Pinjam geretamu napa? Eh, pake lah bontot Iya, Macem sehari 2 hari tem kawan. Jadi kau tuh... dorong geretaku ya. Pening juga aku nih Udah enggak apa-apa ya. Aku mpet cewek toh. Nanti ku isi minyak kenceng. Ya. Benar. Betul, ya. betul nih. Ya, ya Tidak marah-marah. Aiy, udah kental kali gini aku. Teman, iya aman. Kental juga macam <mulis> kecap ya. Hmm. Duduknya aku ya. Terima. Tapi kan dulu coba deh Iya bang. Bentar ya bang. Adek ke dalam dulu ngambil air minum. Iya dek, abang mau sekali nih, habis belajar dari jauh kali. Eh, kauwe, ngapain gue di sini? Ngapil lah, kau sendiri ngapain di sini, Tot? Yang ngapil juga, berarti deket-deketan rumah cewek kita. Sebelah mana rumah cewekmu? Um? Ya ini rumahnya. Ini rumahnya Salah kau Ini rumah cewekku ah, Betul lah kotor Ini rumah cewekku Berarti, Berarti cewek, cewek kita sama Ini sudah tiba waktunya Aku pergi dan ku kembalikan cintamu Cinta yang selama ini kau beri Terhambung kali rumah nih, ada apa nih? Indonesia bang-abang, numpang lewat Assalamualaikum Sayang Sayang, abang pulang nih Bang-bang, maaf oh, Iya bang, abang Indonesia Oh, perkenalkan bang Nama saya Saiful. Ini rumah pacar saya Ay, mampus, Bisaran, eh mampus kok kumpul ada abang bisa abang bapak Mari ini pak kau boleh. iya baru pulang panggilan. Oh, jadi ngelamar anakku nanti? Ah, jadi Pak. Ya kenapa nggak jadi? Ini tengok ada dua cowoknya Oh, ini teman-temannya aja. Tapi orang yang bilang orang ini cowoknya, Pak. Cowok enggak. Cowok juga, Pak. kupanggilkan aja nanti Abah ya. Oke, kupanggil dulu ya. Kak, Kak, kemari. belum dibereskan ya ayah sekarang mau tidur dulu pusing ayah beli apa kabarnya kok pulang-pulang nggak kabarin alah udahlah nggak sebas-sebasik aku kira kamu setia sama aku. Tapi ternyata apa, kamu selingkuh di belakangku Aku merantau jauh-jauh, demi -jauh, untuk cinta Tapi sekarang apa? Bang, adek salah, adek minta maaf Nama ini abang kemana? Selama dua tahun abang gak pernah ngabarin adek Ada ingin menceritakan kegundahan adik adek Tapi abang kemana? Entahlah, udah lah jadi, baik kita akhirnya kita Pak, Pak Tak sangka sepanda itu dirimu yang permainan Aku pikir kamu yang terakhir bagiku Ternyata awal luka bagiku Padahal aku pilih kamu cinta terakhir kok cewek mana? Bang, kami adik bang. Terus masuk ke keluarga ada ya, abang. Tapi cinta itu butuh pengorbanan. Lalu banyak alasan ketika adikmu membutuhkan abang. Abang nggak pernah bisa diandalkan, abang. Aku lebih mudah makan orang lain daripada orang yang punya. Jangan hubungi aku lagi. Aku memang milikmu Tapi aku juga memiliki perasaan Aku tidak ingin berjuang Hanya untuk diselingkuhi Jangan kau cari yang sempurna Dan jangan sia-siakan yang Terus mencintaimu. Terima kasih Kini sudah tiba waktunya Aku pergi dan ku kembalikan cintamu Cinta yang selama ini kau beri ada dan tak kau hadirkan semua padaku Sungguh sangat pedih hatiku Kau dustai, kau bohongi semua cintaku Kurang apa aku selama ini Kau tega dan